Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat waras Selalu rezeki lancar Untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel youtube Maman Black Yang kali ini akan berburu Tugu Garuda Pancasila di daerah Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Ini dia penampakannya ada mafia ban tambal ban tukres di sampingnya. Tugu Garuda Pancasila yang cukup gagah perkasa ini besar sekali. Sepertinya usianya juga sudah agak kuno ini agak tua. Banyak lumut di sana juga. Dulu saya kesini sekitar 2015 itu. Warnanya enggak gini ya, ini mungkin sudah dicat ulang. Sila pertama ketuhanan YME jadi disingkat yang maha esanya jadi YME Yang sekali ada motor di sini. Nah itu ada tahun pembuatannya 1973, bulan Desember. Untuk tanggalnya tertutup ban. Ya intinya ini hampir setengah abad usianya, luar biasa sekali. Masih terawat, untuk lambang-lambang silanya masih komplit. Ini bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng. Lalu, sila kelima ada padi dan kapas. Cuman, untuk tulisan-tulisan yang di bawah ini yang timbul banyak yang hilang ya jadi di cat ulang hanya dicat ulang dengan e, abjad yang baru dari cat aja nggak timbul cukup bagus untuk Tugu Garuda di usia setengah abad ini menambahkan yang versi lama ya 2015 ini per, saya pernah kesini seperti ini penampakannya juga, memang tulisan yang di bawah itu banyak yang hilang. Memang waktu itu, ini penampakan terkini. Ada dulu di atas, ini ada semacam apa namanya, papan iklan. Dulu seperti ini masih bagus, belum ada tambal ban ini, dan sekarang kondisinya seperti ini. Oke saya rasa cukup sekian untuk review Tugu Garuda kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat selalu Rezeki lancar untuk kita semua